obatanya? Oh, ya, gimana rumahnya Pones ah? Kamu nanya. Serius ini Pak, kamu bertanya-tanya. Saya dari Polsek Pak. Saya cari rumahnya Pak Melissa. Ada hadiah. Saya mau diberikan dari Kapolsek. Oh, saya sendiri Pak. Saya sendiri. Saya sendiri Pak. Kamu nanya. Ya. <laughs> Aduh. Kamu udah tanya. tanya? Aduh. Ah, ini hadiahnya. Uy, terima kasih banyak saya. Amplop.